Assalamualaikum, Pak. Ini saya pilih dari depan, Pak ya. Depan. Nah. terus Nih. Ya, depan. pak, tuh, ini rumah udah siap dihuni Pak, udah ready Pak rumahnya Pak ya. ini bagian atas. bagian atas kolom di atas tuh